Amal hilang apa, -apa. Hmm? Terhadap diri kita sendiri ke orang lain kamu harus mengamalkan itu. Hmm? Kan, kalau kamu punya apa-apa kok hilang atau didolimi orang atau disakiti, ikhlaskan semua. Jangan pernah kau hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di bumi dan di langit. Semua yang ada di langit dan di bumi. Mila siapa juga. Milik Allah, ini akhlak untuk kamu, bukan untuk orang lain. paham tanya kowe butuh motor, gue cukup motor ini. milik aku Allah. Bisa kan? Bisa dong, untuk pelemsa. Untuk pelemsa, kardus kok nanti, asal aku loh, banget gitu, gue nih, tonggok gue loh. Haram, paham jadi lila gimavisa wa mafil arat itu akhlak pribadi. Jangan kau terapkan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain bahaya itu. Terus pengen pakai baju angker ngawur, lagi baju ini gusti Allah salah. Hah? Alasannya semua yang ada di bumi dan di langit, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Kemudian kamu sangkir angkir. Hm? Tapi terhadap dirimu kamu harus bisa ngamalkan itu. kang. <tuh> terhadap dirimu kamu harus bisa mengamalkan gitu. Sampai anak keluar rumah di medan montor sama dono. Sampai harus mengatakan montorku milik gus allah di cipok gus allah menetrau popo. Ham. Oh, Congolei. lei, nah, kalau sampean gulai berarti sampean, sampean mengakui kalau barang itu milik kamu. Makane, masjid itu lah, betul, ya enggak? Betul, itu bukan rumahnya Allah, salah sampan hilang kenal. Cuma kalau fiil, nahi di Fiil nahi itu, fiil mudori yang kemasukan, la nahi disingkat fiil nahi seperti baitullah itu loh. Ya. itu artinya omah yang dibuat menyembah kepada Allah, diringkas menjadi baitullah itu Ada orang kehilangan barang di masjid, kok digoleki? Apa kata Rasul? Apa sabda Rasul? Doakan semoga barangnya enggak ketemu. Ning masjid kok barang. Barang hilang ya ikhlaskan. Umaisit betul loh, heh, pam apa menterai loh, heh, takmir masjid ngunci masjid alasannya kota Ayamal gendak hilang, cari ini betul wah, dan apa betul lah nurusannya kusti Allah, kota Amal hilang ada apa pun, heh, Ustaz teh ngunu, duga itu ngunu mencari mana hilang bisa mau buat buat terhadap diri kita sendiri ke orang lain kamu harus mengamalkan itu. Huh? Aku biasa loh, ku guna ganti berkali-kali. Rumah kamu HP ku. Ya memang luar terus. Itu setiap kali disanjung orang tak weno, sanjung ngandeng, sanjung orang orang tak rasa beneriwe. <laughs> Sebab kamu bagian daripada saya. Kalau senanjung orang ya tak berikan nih. Ya. Huh? Di lagi maafih sama wa apa-apa yang ada di bumi itu ada milik Allah sehingga apabila kamu punya sesuatu hilang ikhlaskan. kelas kan sih Allah kalau perlu kemeji puju puju mu di matian di keroyok uang di keroyok koncom wah no sisang wah no sa tai taini eh kurang kosan ngunyikan larit nah, kayak ngaret, kayak kambing. enggak terus kamu nasung-nasung ngopo ikhlaskan semua yang terjadi di bumi ini to Gusti allah ikhlaskan kabue jangan mempermasalahkan apapun jangan mempermasalahkan ustadz itu ada anak kecil duduk di kursi kok panjangan larang melatih akhlak sorok ngeting dilatih ih eh, jangan duduk di atas ya eh, diingatkan ini lebih hati wisat pengen dimuliakan, lu kalau caci lek, pun huh? mading nopo derek, lu bang tua kok besok kalau caci lek itu melatih orang kok besok ni caci lek orang, nah, perlu anak itu disepak malah, melatih akhlak. Hmm? makanya usahakan, usahakan kalau kamu punya apa-apa, kok hilang atau didolimi orang atau disakiti, ikhlaskan semua. Ya, Jangan pernah kau hargai. Ada orang nyakitin kamu, jelekin kamu. Udah ikhlaskan. Kalau perlu dihapusi ya, uang atau Paham? nggak masalah. Kamu hutang sama Kang Sobib 100 juta. wis Mas bayar. Masih bayar. Kamu minta kuitansi sama Kang Sobib. Apa kata si Bihala? Bolo diwis ya kuitansi, kuitansi. Rauh ya, Pada akhirnya kamu pulang. Selang satu minggu di sopip ngorong gomu, hutangmu seorang membayar Apa kata kamu? Lu bisa tahu no, kalau kamu no. kapan? Lu kemarin oh, matamu Meripatmu, apa kamu gak lihat? Lu tidak kapan, bukti nanti Mungkin terjadi tidak? Kemarin itu aku diceritain orang, minta tolong sama saya Bayar hutang 150 juta Kan berhubung Bolo Dewi, pernah usah guna Setelah pulang selang berapa bulan ditarik meneh. Ditarik lagi, minta 150 juta. Kemudian lu, kamu sudah saya berikan sama kamu. Mana buktinya? Mana kwitansinya? Lu dulu kamu kan ngomong boluo DW pernah usah kwitansi sekarang mana buktinya saksinya mana, mungkin bapak yang punya uang itu kang kang wawan mungkin uang wawan jago wong santet, kang wawan saksi bumi dan langit, wes berang aku apa-apa nano sesuatu blending, kendil tak kalau yang disalaikan kalian kan, kan, kan di dolimi kan, wawan mungkin suanta ya. dimake kendil. Di waktu terjadi nginiki seumpamanya kamu didolimi teman kamu seperti ini, apa langkah kamu? Lillahi <tuh> ma sama wa ma fil Apa-apa yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi milik Gusti Allah, ikhlas kek. Paham? Paham? Ikhlas kek. gak apa-apa. Hmm? Berlatih itu sakit hati saya ustadz berarti kamu masih mengakui kamu punya uang kamu masih mengakui punya harta Di kelas kayak enggak popo bahkan menurut saya pesugihan sing bener-bener pesugihan di saat didolimi orang lain semacam itu hmm? di saat kamu disakiti di saat kamu didolimi di saat kamu diapusi dibohongi saat itulah selama kamu ikhlas kamu tidak marah, eh, Sobib glindek glindek moronggonmu lu tanggung satu juta orang bu payar, kuper ngomong dulu, lihat kemarin gimana, lu kemarin kapan? Ya wes wes kang Sobib lu tak bayar meneng, eh, tak adul nih jalan rayaku, ratanya ramu mamu betul, eh, diikhlaskan, nanti to kamu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu taala. Urusan sobi biar di workshop gusi ya mau work jumano tala Sama ngerasa ta juga nosengnya helai juga Dengan no noseng HP ya woi, panjang umur eh, Payu kawin Orang susah Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Apapun yang terjadi, milik Allah kabuweh, milihku si Allah, milihku Allah, milik si Allah, milik si Allah, milik si Allah, eh? milihku eh? Saya Allah, milihku si Allah, milihku si Allah, milihku si Allah, milihku si Berlatih milihku si Allah, milihku si Allah, milihku si Allah, milihku di lubung sama tukang becak, Pak Yai, Pak Yai, Oji, oh, Oji, bareng ngono ke penjual-penjual, apa itu buah jomoro di Weng, Oji, pada akhirnya tante, nyampe di mobil dikremangi Bu Juku, di masuk Wite, ente, ndukin bije masuk, <laughs> apa kata saya, yo takok Agusti Gusti Allah, lo ngomong jalu yang biji yo tapi kan kebutuhannya di wilu akeh, yo lu akeh tapi kan di Wite nguni Gusti Allah yang ngono pura. Yongono tapi Jongono <laughs> Dengerin kan, dengerin latihan Latihan Latihan Eh, punya uang itu rasa digodei Saya beli apa sandal Sandal ini sering hilang aku sandalannya belum sama tak, tak pakai itu, tapi harus tak masukkan di ke Alhamdulillah Nah santri insyaallah Allah orang ngarah wangi nyolong sandal aku Bapak nih wani nyolong lah kewenangan So <laughs> umpamanya si Cipuk Monglyoyo Alhamdulillah Lehtiri ya Pacieng ke rumahnya Kita nggak tahu rumahnya oh, lebih baik diambil sendiri Itu ganjarannya luar biasa eh, Kalau seperti ini toh Insya Allah hidup kamu Itu toh tentrem, ayam enak Kepoinya nggak ada bahasa orang yang di limron orang itu baik semua. Eh? semua orang baik semua nggak ada yang tidak cuma kadang-kadang orang itu nih eh, lebih-lebih misalnya omamanya kamu diutangi orang eh, sekali lepas uang itu hukumnya sedekah angel lagi itu nak uangnya lawali itu raisawi dia mau nak uangnya gak lawali raisawi jadi dia diutangi koncomu koncomu kan utang anu mas wawan aku utang piro 500 juta Tunggu to bisa cepet sedilo. nomor rekening. Lagi nah, rekeningmu ngene ra rakamot? <laughs> sekali transfer, aja buat seksa dise wonge. Wonge gen anu, gen dak iso mbayar dise engko lagi tak bebas. Jangan. Sekali hutang, sekali kamu transfer, kamu ngomong, udah itu sedekah untukmu. Pak Mas wali. Yui. Oh, wali andalanmu aja kelantas bel, tengarantas bel, lo kongguju kongguju, siapa Saulin mm Saulin tasbel lebih gede, tasbel lebih gede, he? -hmm. Sampai yang andalanet tasbel, nggak enggak bisa gitu sampai dimana kamu itu memikirkan keumat deh, lebih lebih di saat kamu didolimi orang, disakitin orang biasa. Kamar kamu udah kamu tata rapi, kunci kamu teko langsung, kotor lagi. Alhamdulillah, ya, ya. peluang ganjaran gede diikhlaskan, Murah kalau duit oh, sampai bingung itu, huh? huh? enggak masalah. Berikan pelayanan orang lain yang terbaik. Huh? Ini loh mobil Avanza saing loh, cetek orang bagus itu tetap lagi. Malah saya bayar satu juta. Jadi cantik-cantik nak lumang bikin ketok pantes, kowe seneng dipuju wajahnya cerah, Aboh anu pusem cerah, kowe seneng dipuji cerah tapi rayu pusem, Terus orang ketok sopo sen kelim nopo kowe, lanang lananya kadang-kadang lucu, cari wanita yang cantik, Kamu sendiri dapat ong gandeng, Nah pink lamar mau ketok gini loh di Oh elek berarti bulek, orang ketok seng elek. Hai hmm? era Alasannya masa-masaan dia bujue, ya? sudah punya istri ya? Oh sudah punya ya mas. Sudah, nah, sudah ya. pernah. Kau nah, ya. <laughs> yang malaikat Israel pernah mencabut nyawa. <laughs> sudah pernah. Sudah punya anak berapa? Hmm, satu ya. Cita-citanya berapa? <laughs> kawin lagi, Itu ada cabut ribiran-ribiran itu di di belakang kuburan banyak cabut ribiran. Di dekat bodoh putri banyak cabut ribiran-ribiran. Nikah lagi, pulang dari sini langsung nikah lagi. Kan pulang dari sini langsung jadi ulama. Gue cobaan, gue surprising gue di kalungan asbesin gue di. Aku yakin nyampe tisaumu toh ustad tisau sepakat. Wong kiko dan <laughs> semoga hidup kita diberkahi